Halo sobat hobis kembali lagi di channel gua ada 10 ikan terlangka di dunia yang terancam hampir punah Itu adalah ikan yang terancam hampir punah buat kalian yang baru mampir. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.